Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan bermain card Driving Indonesia versi yang lebih lama lagi gitu versi yang lebih jadul yang lebih awal-awal banget lah jadi beberapa hari yang lalu ya atau beberapa yang lalu saya sempet buat video mainin car driving Indonesia yang versi kampung ya kampung edition atau village edition itu itu kalau nggak salah versi 3.5 nah sekarang saya akan mainin versi yang lebih jadul lagi ini kayaknya versi yang paling awal banget ya yang bisa dimainin di roblox saat ini buat teman-teman yang mau main gamenya silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah jadi di sini kita bisa lihat ini playernya cuma ada berapa ya cuma ada 6 tujuan ya nggak begitu banyak dan ini mapnya kayaknya juga nggak begitu luas ini cuma lurus doang ya jadi kalau <gambil> zaman dulu itu mungkin masih ini ya orang-orang uh, main itu uh, masih hardwarenya belum begitu kuat lah nah sekarang kita akan coba lihat explore map ini seberapa uh, luas sih ya kan sini kita pakai mobil apa aja lah yang penting yang penting bisa dinaiki gitu kita mulai dari ujung dulu kali ya jadi di ujung ini kayak ini jalannya gak turun ini ada warung-warung ya udah warung dan gerobak kaki lima bakso sate dan segala macemnya itu ini ada laut dan ini ada parkiran minimalis dan ini cukup ringan ya bisa dibilang cukup ringan ini dan ini kalau teman-teman ngeliat ada lag ya ini karena laptop saya saja gitu kan faktor laptop laptop saya ini tahun 2000 berapa ini jadul banget dah masih zaman sekolah itu zaman SMP kita keliling kita jalan-jalan ini gedung-gedung seperti ruko-ruko ya di sana juga ada gedung yang tinggi lumayan sih tinggi-tinggi banget dan ini bisa kita lihat ini jalannya lurus saja ya kan dan di sebelah kanan ini ada separator busway dan bisa kita lihat ini separatornya bisa ditembus gitu Pak jadi nggak ada kol polisinya ya atau habis dengan suara mesin nah ini e, tiang lampunya ada yang miring satu nih. nggak tahu habis kena tapak atau gimana <laughs> ya ini biasa gedung-gedung ruko sejauh mata memandang hanya ruko-ruko ya sepertinya kebanyakan begitu nah ini juga ada tempat buat penumpang buat naik bis atau busway ini halte halte jadi ide ya. Oke, kita main santai aja dan ini buat ada lagunya ternyata lagunya cukup santai Oke, okay, uh, sedikit aja, ikut kena copyright, nggak tau ini lagunya, ada hak ciptanya atau tidak, mudah-mudahan nggak ada ya, ada sate ayam Madura gitu, nah ini kenapa namanya di sensor, coba kita turun ya, kita bisa lihat dalamnya, bentar, ini karakter saya yang kecil atau, <laughs> memang gedung-gedungnya terlalu besar, ini besar banget, ini wow, ada sate, sate, sate, enak ya, kita bisa duduk seperti biasa Oh ada lantai duanya loh Tapi cuma tangga dan gak ada ada tangga doang, nggak ada ininya, enggak ada lantai duanya ternyata. Ya weslah. Ya juga ya. Ngapa dikasih tangga kalau itu ditutup gitu. Oke, seperti biasa kita nyalain mesin dulu, tidak seperti di CDID yang sekarang ya. Di CDID sekarangnya tuh dia langsung jalan, langsung nyala mesinnya. Kalau di sini harus dinyalakan dulu gitu. Oke, kita jalan, itu ada Indomaret ya seperti biasa. ya perlu masuk ya, teman-teman ya. Nah, ini ada kayak kos-kosan, kos-kosan gitu. Ah, ini ada tulisannya. Nih. Penasaran, coba apa tulisannya itu? Kos-kosan dibikin oleh oh, yang bikin. Oke, oke. Wah, wih cakep untuk sebuah ide ide yang versi awal-awal ini udah lumayan lah ya. Mungkin dulu di tahun awal-awal nih, oh kenapa ada orang di sini? Mungkin kalau di versi awal-awal gitu -awal pemain banyak ya yang mainin ya. Tapi kalau sekarang udah dikit beberapa doang, 8 kali, udah sampai 10 lah. Nah, ini hanya ruko-ruko sejauh mata memandang Pak, kanan kiri ya kan. nah ini ada mobil nyangsang di situ. Nyangsang itu apa ya? Nyangkut. Nyangsang itu bahasa ini e, Jawa. Nyangsang ya ini jalannya lurus doang dan mungkin kalau dulu ini ini ya buat dipakai trek-trekkan ya <laughs> trek-trekkan kayak ini drag race gitu balapan dari ujung ke ujung itu kan lurus doang gitu kayaknya ya saya dulu pertama menjadi ide itu udah yang versi kampung soalnya itu pun dulu seru seruan sama apa Fernando ya kan asik sih buat suasananya gitu kan dan ini cerah-cerah banget ya cahayanya ini lightingnya itu tuh glowing glowing gitu keyboard mobilnya Nah ini udah sampai ujung sepertinya belakangan ada pom bensin Oke nanti kita akan balik sana ya sampai ke ujung sana lagi ini ada kos-kosan kosan juga Wih ada jalan masian ada bengkel bengkel jadi gitu lumayan bagus Nah ini ada pantai welcome to sea beach C itu mungkin artinya jadi ide ya. Oh, pantainya. Pantainya minimalis gitulah. Nah, ini ada loket buat bayar. Cara masuknya gimana nih? Apakah tidak bisa terbuka? Oh, tembus toh ternyata. <laughs> tembus ternyata Nah, ini ya seperti biasa pantai pada pohon-pohon ini kayak palm gitu, pohon kelapa. Good, sih. Good, good, good. good. Eh Bentar ini saya penasaran nih. Apakah airnya dalam atau cetek? Oh lumayan. Nah, ini sampai batas ini. Kalau kita turun terus jatuh entar mati. Kembali ke awal ya. Dari charger, dari spawn. Eh, eh belum dinyalain mesinnya. Nah, ini kalau baru nyalain mesin tuh suaranya berisik, Pak. Tapi setelah itu nggak ada suaraan ya udah kayak mobil listrik, ayo kita balik ya. Kita balik, kita lihat yang sisi kiri. Nah, ada mobil situ. <laughs> Oke, okay. ada ya, apa ini di tengah-tengah ini? Ini kayak kantor polisi gitu, perumahan CDI. Perumahan CDI, tapi kenapa bentuknya kayak kos-kosan gitu kan? kos-kosan gitu. Oke, okay, ini ada Pertamina ya, as always seperti biasa, SPBU. Tapi nggak ada tempat buat kamar mandi gitu, cuy. cuma ada ini buat tabung apa ini namanya. Ini ada tulisan "smoking" ya, ampere ada, ada mobil, wih, ada truk. Kenapa dia ngelawan gitu apakah dia orang bule ya kan Amerika karena di kanan gitu dari kebalikan nah ini bisa kita lihat speedometernya ini masih versi lama sekali ya satuannya itu sps sps apaan teman-teman biasanya kmh kilometer per jam mph mil per hour gitu Mimim ya ampun kaget anjir suaranya sumpah dah membuat kaget nah ini kita jalan pelan-pelan saja karena kita ingin review-review lokasinya ya tempat mapnya ini seperti apa nah buat kalian yang ingin bernostalgia ya kan mungkin kangen gitu kan ide-ide yang versi lama silahkanlah kalian klik link di kolom deskripsi buat mainin jadi yang versi ini versi jadul versi klasik nah tadi kalau nggak salah ada belokan ke kiri gitu mana ya nah ini, ini tempat apa gitu apakah ini terminal ya sepertinya ini terminal ya ngelihat dari Selain bangunannya kayak gini gitu, terminal tapi nggak ada gedung terminalnya gitu, cuma tempat buat nunggu aja nunggu bis gitu. Nah ini ada mobil nyangkut di situ. Waduh ada mobil kebalikan Kenapa mobilnya kebalik gitu? Udah kayak kota mati loh, sumpah dah. Mobil berserakan di mana-mana. Cuma ada minus satu ya ini cahayanya terlalu terang sih menurut saya. Menurut saya sih ini terlalu terang keterangan sampai bodi mobilnya bisa glowing gitu loh. Kita menelusuri jalanan yang lurus ini. Nih, gitu nah ini gedung apa nih ini seperti hotel ya <laughs> bangunannya gitu entah hotel atau ini nih tempat karaoke gitu di uh, ada tempat ini apa ya kok ada giniannya Apakah ini rencananya akan dibuat tempat parkir tempat-tempat parkir di basement gitu kurang tahu juga yang pasti ini gedungnya nggak bisa dimasukin tapi it's berbeda dari gedung-gedung yang lain gitu karena yang lain bentuknya gitu-gitu aja kayak ruko-ruko dan melompong gini ya nggak ada pintu nggak ada rolling door-nya dan ya kita sudah sampai di ujung map di awal tadi gitu cuy Oke okay, teman Teman, teman terima kasih telah menonton video ini gair dan saksikan terus video saya di channel saya sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton.